Ok, sekarang aku uh, bersama dengan Api Cewek Ok, Api Cewek bagaimana rasa dapat jam-jam baru ya? Ha? Itu bukan jam hari, huh? jam apa? Ha? How, How does it feel? Haa huh. Bagaimana rasa? Ok guys, aku dengar and welcome to the script So, pada video kali ni Aku okay. nak uh, pergi bagi ni, nampak ni Ok, aku tak boleh tunjuk gambar ni Gambar YB ni, ok Aku okay, buat thumbnail Okay. So total kat sini lebih kurang dalam 500 lebih ke 300-400 lebih kurang macam tu lah So uh, korang ikut lah Kita punya journey and yeah Jangan lupa subscribe, like, comment and share And kita jumpa sekejap lagi Ok guys, sekejap, sekejap, kamera shaky Ok guys, salam maghrib and Ok guys, salam maghrib So, uh, basically Kita dah habis bagi-bagi tu semua And aku dah tunjukkan tadi Video-video uh, vlog Yang aku record lah sikit-sikit Aku tak sempat nak buat vlog time tu Bercakap-cakap time tu, agak kot Agak malu, segan juga, semua dah lama tak buat vlog dekat open kan Duh, nak Okay so guys, sekarang dah pukul 12:30 malam. And tadi kita ada aku ada request sikit video yang kita pergi bagi-bagi ayam dengan ikan and aku ada bantulah dekat situ. Tapi kita sampai buat vlog, aku just record je, and beberapa part aku just record je. So video sampai sini je. If you guys like the video, just hit the thumbs up button, subscribe to our channel, and share this video to, you, to your to your friends or siapa-siapa je And yeah, aku dah nak escape now. Peace, assalamualaikum, bye, -bye. ciao.